ini gimana? gimana apanya? syuting ga kan, nih kita? tak dulu deh gua ngerti lagi dah tontonan lu apaan aja sih? apaan sih? nih ya pertama ceritanya jelek bisa aja enggak ada dramanya gitu terus nggak ada hal yang baru kejutan kayak setidaknya dialognya juga cizi banget kedua Gua masih nggak paham lu mau nyampein apa sih di cerita lo ini ya. terus lu mau kayak gimana Kucumbunya Lord Garin Yang menang di mana Lu udah nonton semua kan Setidaknya Film kita ini bisa ngutarain satu isu penting atau universal Itu bakal jadi nilai jual yang tinggi Di festival Lu tahu lah ya Festival juga industri. Jualannya yang gak jauh-jauh dari isu-isu yang penting kayak human rights, the act of killing, forced migration, feminism, kill bill, handmaiden, patient of John of Ark, LGBT, human light, Miskinan, city, bicycle thief, supernatural, atau Lingkungan, kayak climate change misalnya Atau mungkin Ada unsur-unsur budaya daerahnya gitu Juri itu biasanya suka sesuatu yang otentik dari daerahnya Kalau kita harus ngikutin selera juri terus Kapan? Kita bisa berkarya dengan jujur? Setau gue nih ya Semua filmnya sama aja Film? Kita bikin film ini ya Nanti dengan sendirinya juga filmnya bakal nemuin penontonnya kok Segmentasi penonton kita mau bikin film. Untuk penonton yang mana? Festival, kan? Festival kan banyak, nonton juga beragam. Intinya nih, sekarang tuh bukan saatnya lagi nyeritain tentang diri lu, doang, jai. Terus, kita siapa? kucing harusnya kita manfaatkan medium film pendek ini untuk menyuarakan isu-isu yang lebih penting dan yang sifatnya urgensi ya, yang namanya berkarya nggak bisa lepas dari yang namanya pengalaman sentuhan personal lah ini ini cerita sebenernya berangkat dari kesan gue selama ini Dia personal banget. Ini problemnya lo kurang baca ya. Apa gunanya buku sebanyak ini ya? Seharusnya nih ya film kita ini, film kita ini bisa mewakili keresahan banyak orang bukan cuma kelesahan lu sendiri doang jai lu kira coli apa? Seorang pernah berkata ke gue, Dengar dulu, Film pendek adalah satu-satunya kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Realisme Nah, sudah seharusnya dong kita manfaatkan kemewahan ini untuk menyuarakan sesuatu yang urgent dan penting untuk dibicarakan. Ini penting lu pernah mikir gak sih? Gak Serius, ya, ya, ya Buat apa kita ngabisin duit berjuta-juta Untuk bikin film yang nggak ada impact yang nyata gitu buat masyarakat Esensi dari film kan dia cuma soal statement doang terus apa kucing gitu intinya sekarang gue cuma pengen ceritain ke penonton apa yang gue rasain selama ini udah simple itu kok capek kali penonton kalau semua film maker bikin yang serius mulu capek syuting aja sana syuting sana syuting pernah ngerasa enggak Semakin banyak kita tahu nih Rasanya semakin beko gitu Kalau kata Ismail Busbed nih Bikin film itu kayak Pengen pipis pas lagi di jalan tol Ya, pipis aja, tak usah ditahan. Ngomong sih gampang ya. Mungkin zaman kita SMA belum ada jalan tol kali ya. Hah? Jokowi. masih kalau kata gue nih ngomongin film tuh kayak ngomongin makanan nya karena ada habisnya Kalau kata yang di Lawrence nih, biarkan hatimu hancur sekali lagi untuk bisa berkarya yang jujur.